Oke okay guys, masih di konten yang sama yaitu tentang keserian masyarakat pedesaan yaitu petani dan nelayan. dan saat ini saya kembali lagi bergabung bersama masyarakat khususnya yang ada di desa Lorulun untuk berburu ikan Nah itu dia guys ikannya lagi tidur lumayan gede guys mantap enak banget guys kalau kita berburu di malam hari karena ikannya kebanyakan pada tidur guys Dapat lagi satu dan beginilah hidup di desa kita cuma butuhkan waktu kurang lebih 5 menit sudah bisa merasakan ikan segar guys oke lanjut lagi itu guys ikannya lagi tidur enak banget guys, kalau kita berburu ikan sini ikannya lumayan gede-gede guys lanjut lagi kita itu guys ikannya lumayan lagi tidur, cuma di sini gak kelihatan gak ada, karena senternya silau biar saya turunin kameranya gak ke dalam lagi biar kelihatan nah, itu dia guys ikannya mantap lanjut lagi kita cari. Enggak bakalan jauh kok ikan-ikannya pada tidur. Nah, sebentar guys, ada satu yang keinjak bentar saya sorot dulu. Pemain berdegas. Video, guys. Ikan baruna, guys. Kalau kata orang Tanimbar di sini ikan-ikan semandar. Ini video kali ini semoga bermanfaat. See you next time in my video. And thank you for watching.